Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk memahami arti belief dalam proses pembentukan kebiasaan. Yuk, langsung kita mulai aja. Jadi, aku di sini ngejar. Belief dari tiga definisi ya guys ya. Yang pertama dari Britannica, yang kedua Merriam Webster, yang ketiga Vocabulary gitu. Kalau misalnya kita lihat uh, dari Britannica Encyclopedia ini bi kalian bisa search di Google ya, karena aku juga sumbernya dari sana. Jadi uh, apa tadi itu namanya itu belief adalah Mental att attitude of acceptance, or ascent toward proportion, without the full intellectual knowledge required to guarantee its truth. Oke, okay. uh, terus yang kedua adalah something that is accepted, considered to be true, and held as opinion. Kalau ini mental attitude of acceptance, oke, okay. or ascent toward a proposition di sini. Without the full intellectual knowledge required to guarantee its truth, jadi kayak nggak ada jaminan belief lo tuh bener gitu. Dan vocabulary disini lebih simple. Any cognitive content held as true, berarti kalau aku bisa bilang, belief pada akhirnya adalah, uh, coba kita. Baca lagi dikit lagi sambil aku mikir. Jadi intinya... A mental attitude... A mental... Acceptance... Acceptance... Toward a proposition... Yang... Hold S true Sederhananya jadi belief Belief adalah penerimaan secara mental terhadap proposition yang kamu anggap benar Atau apapun Informasi Atau sekumpulan informasi Yang kamu anggap benar. Oke. Intinya ini. Belief. Yuk kita langsung lihat konteksnya. Jadi. Di. Apa namanya. Di video sebelumnya aku udah bahas soal knowledge. Knowledge. Di sini ada belief. Kita ngobrol soal apa ya. Let's say ngobrolin soal. Let's say ngobrolin soal durian. Kamu punya pengetahuan. Kita ngobrolin soal durian. Kamu punya pengetahuan kalau durian itu enak. Durian itu enak. Dagingnya lembut. Dagingnya lembut. Gitu ya terus. Tapi. Tapi kulitnya tajam bijinya gede bijinya gede gitu nah di sini knowledge punya muatan kan ini adalah muatan yang menyenangkan gitu. ini dagingnya lembut menyenangkan Tapi kulitnya tajam, menyebalkan. Dan bijinya gede misalnya. Menyebalkan. Jadi kalau lagi dimakan tuh, kalau mau dimakan gitu nggak nyaman. Jadi mending digigit gitu atau gimana pun lah, terserah cara makannya. Nah, si belief ini pada akhirnya membentuk. Belief ini pada akhirnya adalah. Wait. menghapusnya kegedean. Belief ini adalah kesimpulan dari informasi. Informasi. Yang kamu punya. Tentang durian. Gitu. Jadi. Dan belief ini. Kayak. Jadi, itu yang kamu percayai, gitu. Jadi, kalau misalnya ngeliat definisi ini dengan dua menyenangkan dan dua menyebalkan. Maka kamu percaya kalau ya durian itu nggak harus dideketin, nggak harus dijauhin gitu. Kamu mandang durian itu netral. Oke, durian itu netral. Tapi ketika misalnya di sini ada tambahan bikin ketagihan, gitu ya, bikin ketagihan dan kamu menganggap bahwa informasi itu adalah menyenangkan, maka durian itu udah nggak netral lagi. Durian itu menyenangkan, atau durian itu menyebalkan. Yang nanti informasi ini dilanjutkan ke attitude atau sikap yang kita bahas di video selanjutnya gitu jadi intinya belief pada akhirnya adalah kesimpulan dari informasi yang kamu punya tentang let's say di sini konteksnya durian kalau misalnya kamu punya durian itu enak dagingnya lembut kulitnya tajam bijinya gede tapi bikin ketagihan berarti ada tiga sisi yang menurut kamu tiga informasi yang bikin durian itu menyenangkan dan dua informasi yang durian itu menyebalkan gitu. Semakin banyak yang menyenangkannya, maka nanti kesikapnya juga bakal mendekat. Tapi semakin banyak yang menyebalkannya nanti kesikapnya menjauh. Gitu. Jadi belief nanti menentukan sikap kamu terhadap objeknya. Di sini terhadap durian Oke, okay. jadi untuk attitude-nya gimana, nanti aku jelasin di video selanjutnya lebih lengkap. Pada dasarnya, belief adalah dasar penentu sikap kamu. Kalau belief kamu bilang durian itu menyenangkan, maka kamu akan mendekat. Dan kalau kamu bilang durian itu menyebalkan, atau belief kamu bilang durian itu menyebalkan, maka kamu akan menjauhi durian. That's it. Coba apa yang kamu pahami, tulis di komentar. Thank you guys for watching.